dari laman Wikipedia WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan untuk ponsel cerdas WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet dewasa ini WhatsApp sudah merubah cara kita berkomunikasi untuk sekedar menelepon maupun berkirim pesan dengan sahabat keluarga dan kolaborasi grup dalam skala kecil jika Anda mempunyai kartu ponsel dan smartphone, biasanya WhatsApp termasuk ke dalam prioritas aplikasi yang harus terinstal. Dengan kesederhanaan tampilan dan penggunaannya, WhatsApp menjadi pilihan untuk berpesan ria. Dan, berikut beberapa tips dan trik dalam menggunakan WhatsApp. Menulis huruf miring Gunakan tanda garis bawah atau underscore sebelum dan sesudah teks maupun kalimat. Menebalkan huruf. Menggunakan karakter asterik atau tanda bintang yang mengapit huruf, kata, ataupun kalimat. Coret. Format ini mungkin jarang digunakan. Tetapi sebagai pengetahuan, untuk menulis format coret, Anda bisa menggunakan tanda tilde. Monospace. Satu teknik lagi dalam format tulisan di WhatsApp, yaitu monospace. Teknik ini akan merubah huruf seperti menggunakan font, new courier. Mari kita lihat, ini bukan tanda kutip. Dalam keyboard komputer, tanda ini masih satu tombol dengan tanda tilde. Membuat backup atau cadangan pesan atau chat. Ini berguna agar seluruh pesan tidak akan terhapus saat Anda akan beralih ponsel, atau saat secara tidak sengaja, aplikasi WhatsApp terhapus. Saat awal menginstal WhatsApp, settingan ini muncul dalam wizard instalasi. Untuk memastikannya, akses menu setting atau setelan, dan pilih chat. Pilih menu cadangan chat. WhatsApp akan menyimpan data cadangan ini ke dalam aplikasi Google Drive. Jadi, pada bagian menu ini, akan terhubung ke akun email. Pengaturan lain yang dapat dilakukan diantaranya adalah Seberapa sering proses backup ini akan dilakukan, koneksi internet apa yang akan digunakan waktu proses backup, dan lain-lain. Bisukan notifikasi Tab lama pada chat yang akan disayun, atau dibisukan, hingga muncul menu di bagian atas. Tab icon speaker dan pilih opsi untuk mengatur seberapa lama notif untuk nomor ini akan dinonaktifkan. Hal ini juga bisa diterapkan ke grup WhatsApp. Dering khusus Sama seperti pengaturan kontak telepon. Untuk nada dering pada WhatsApp pun, bisa kita atur sendiri-sendiri. Buka histori percakapan nomor kontak yang akan diatur nada deringnya. Tab nama kontak atau tab titik 3 untuk menampilkan menu dan pilih lihat kontak. Aktifkan checklist dan pilih notifikasi custom. Atur nada dering untuk pesan dan panggilan telepon. Sekarang, Anda bisa membedakan nada panggilan dan notif pesan dari setiap orang. Pesan sementara. Fitur ini akan menghapus pesan dalam jangka waktu 7 hari terakhir secara otomatis dari nomor kontak yang kita pilih. Buka profil nomor kontak tertentu. Tap titik tiga di bagian kanan atas dan pilih lihat kontak atau langsung tap pada nama kontak. Tap menu pesan sementara dan aktifkan. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi repot-repot menghapus pesan-pesan lama satu persatu. Menyembunyikan status pesan telah dibaca. Pada WhatsApp, status pesan terkirim ditandai dengan checklist 1. Checklist 2 tandanya pesan telah diterima dan checklist 2 warna hijau. Artinya pesan telah dibuka atau dibaca. Untuk menyembunyikan status telah dibaca ini, nonaktifkan menu laporan dibaca pada menu privasi. Dari setelan, setting, pilih akun, kemudian pilih privasi dan nonaktifkan opsi laporan dibaca. Trik yang lain adalah, aktifkan mode pesawat sebelum membaca pesan yang masuk. Baru kemudian buka WhatsApp dan baca pesannya. Jangan lupa untuk menonaktifkan kembali mode pesawat pada telepon setelah membaca. Nah, menu grup di bawah menu laporan dibaca ini, berguna untuk membatasi siapa saja yang bisa menambahkan nomor kita ke dalam grup WhatsApp. Pilih kontak saya kecuali, dan pilih semua kontak. Jika kita ingin orang lain tidak bisa memasukkan kita ke dalam grup manapun. Demikian tips dan trik penggunaan WhatsApp, semoga bermanfaat.